Terkadang memulai sesuatu yang baru memang berat untuk dilakukan, namun percayalah, setelah memulainya kamu akan sadar bahwa itu tidak seberat apa yang kamu bayangkan. Halo, Bose! Kali ini kita mengajak bose semua studi banding virtual cabai Imperial Ijo di lahan pesisir Pantai Selatan Cilacap, Jawa Tengah. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bosek, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai Imperial Ijo tepatnya di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama Bapak Kasrin, selaku petani cabe Imperial Ijo. Menariknya lahan ini termasuk lahan e, semi berpasir ya Pak ya. Iya. Lahan semi berpasir dan berada di tepi pantai selatan Kabupaten Cilacap. Oke Pak Kasrin. Iya. Oke. Pak ini kalau boleh tahu, Bapak tahu cabe Imperial Ijo ini pertama kali kapan e, dan dari mana Pak bisa tahu? Selepas saya punya kawan, dia ngasih saya bibitan yang namanya cabe imperialijo. Saya enggak dari dulu, enggak belum pernah tanam cabe baru. Kali ini saya baru belajar lah istilahnya. Hmm. Berarti lahan ini itu sebelumnya, apa pak, sebelum cabe ini dari dulu. Ini tanah, ini tanah nganggur, di, jadi belum pernah ditanamin sayur, jadi baru pertama kali ditanam cabai di tanahnya ini belum istilahnya ya belum stabil lah dari dari ph atau kultur tanahnya itu. kalau boleh tahu pak, berarti lahan ini dulu nganggur berapa lama nih sampai sekarang ditanami cabai ini? Sudah lama sih, hampir ada 10 tahunan lebih nih. Nah, imperial hijau ini di mata bapak gimana nih pengalamannya jenengan? Kalau menurut saya cabe imperalejo ini dari keunggulannya tahan kuning, buahnya besar, lebat dan tahan simpan juga pedas. Oke. Berarti ini Bapak tanam berapa banyak satu lahan ini? Berapa lubang tanam? Plus minus ini kurang lebih 4.300 pokok Oke. dari dari saya yang saya tanam hmm, okay. Terus untuk dari ketahanan kuningnya pak atau virusnya ini dari 4000 ada yang kena kuning pak? Dari 4000 lebih satu pun saya lihat itu belum ada yang nampak yang kuning dari dari pokoknya ini capek imperial hijau. pokoknya bagus inilah produk ini boleh tahanlah dari kekuningannya ini sekarang, e, Bapak udah panen berapa kali ini Pak? Cabai Imperial hijau ini dari awal petik. Saya sudah enam kali petik lah, kurang lebih ya tiga kintal plus minus. Plus minus tiga kintal dari dari awal dari saya petik. Saya eh, kali petik. Iya, Oke. boleh dipetik ya, Pak? ya boleh, hmm. boleh. Tahan simpan ya, Pak? Tadi iya, Pak? boleh tahan Oke. simpan lah kalau... Kalau menurut saya, saya akui dari produk kapal terbang itu dari daya simpannya boleh tahan lah juga agak berat Terus kalau dari harga Pak ini masuknya ke spek apa Pak? Kalau dari harga sendiri? Kalau ini speknya dari harga itu ya cabek-capek keriting sih, cuman nggak hmm. terlalu keriting ini hanya capek semi Semi keriting lah, belum keriting total lah, mm -hmm. tapi suba, sudah dikategorikan, cabai keriting mm -hmm. ya, Oleh lah, dari, dari dari pedagang sih sampai sekarang belum ada ada yang komplain, belum ada sih Belum ada yang komplain? Belum ada, oke okay. okay, aman-aman aja nih. Nah ini sekarang kan infonya harga cabai lagi lesu nih pak Iya yeah. okay. Kemarin menangi harga berapa pak? Dari kemarin saya dari jual yang pertama atau yang kedua kali petik saya dihargain dari tengkulak lah ya. Uh -huh. Itu 28.000, itu harga paling tertinggi. Uh -huh. Sampai sekarang turun-turun menjadi kurang lebih 18.000. Itu harga paling terendah di daerah Cilacap sini, Mas. Uh -huh. Iya. Agak bersabar, mungkin ada waktunya nantilah lah, atau iya, iya. mendekati Lebaran atau selepas Lebaran, mungkin ada kenaikan harga. Semoga para petani ya bisa sabar lah. Amin, amin, amin. Amin. Pak, Bapak menghitung, nggak, Pak? Ini kira-kira aja ya, Pak, iya. hmm, dari estimasi biaya budidaya. Nah, e kalau di sini, Bapak menghitung, nggak, per pohon itu modalnya berapa sih, Pak? Perkiraannya? kalau semisal dari sekian gitu kan, yang Bapak alami ini kalau saya hitungkan bulatnya aja lah ya okay. dari empat ya. ribu itu saya sudah mendekati hampir 10 juta dari semua tanaman ini dari operasional dari awal sampai perawatan sampai tenaga itu hampir mendekati 10 juta hmm. itu tuh udah, udah total obat pupuk tenaga tenaga tenaga plus sewa lahan plus sewa lahan iya. pengolahan lahan juga pengolahan lahan juga Oke. itu dari itu, total kurang lebih sementara ya pak ya iya itu juta. sementara uh. 10 juta biasanya pak kalau untuk tipe imperial ijo gini itu minimal paling gas 9 on bisa dapat iya uh, kalau keriting itu maksimal itu 5 on tapi kalau tipe cebe besar kayak gini uh, bisa maksimal sembilan sampai 9 on sampai satu kilo 1 kilo iya bisa nah nanti bisa. kita bisa kalkulasikan oh ternyata segini hasilnya iya. itu hmm. kalau di petani sini itu eh, atau pedagangnya itu kirimnya kemana pak panenannya itu kalau sini kalau tengkulak kirimannya ke daerah pasar Kroya hmm. ya masih dalam lingkup sini aja sampai enggak ke luar Jawa itu Kedepannya pak, untuk imperial Ijo nih, ya. atau, pak, mungkin uh, harapan depan atau mungkin uh, imperial hijau ini kira-kira sudah rekomendasi apa belum untuk petani lain gitu pak? Kalau menurut saya itu kedepannya semoga semakin banyak petani lain untuk yang bisa menanam cabai ini. Mm -hmm. Ya karena satu keunggulannya cabainya besar, terus tahan kuning, Terus buahnya lebat, boleh tahan simpan, itu aja keunggulannya. Pokoknya baguslah untuk capai beralecok yang dari kapal terbang. <SILENCIO>